7 fakta samudra Atlantik lautan yang menyimpan sejuta misteri. Number One. Samudra Atlantik terbagi menjadi dua bagian. Samudra termuda di antara 5 samudra lainnya di dunia ini melewati garis khatulistiwa atau ekuator. Karena itulah arus kontra khatulistiwa atau atau arus kontrakan tulis Dewa Utara membagi Samudra Atlantik menjadi dua bagian, yaitu Samudra Atlantik Utara dan Samudra Atlantik Selatan pada 8 derajat utara. Samudra Atlantik Utara memiliki area seluas 41.490.000 km persegi atau 16.200.000 mil persegi, sedangkan Samudra Atlantik Selatan memiliki luas sekitar 40.270.000 km persegi atau 15.550.000 mil persegi. Samudra Atlantik Utara memiliki tiga arus yaitu arus Teluk, arus Atlantik Utara, serta bagian depan kutub yang saling terhubung. Untuk Samudera Atlantik Selatan didominasi oleh arus Pilin Subtropis. Number two. Pulau Terbesar di Dunia Dibandingkan dengan Samudra Pasifik yang memiliki banyak pulau, maka pulau yang dimiliki Samudera Atlantik relatif lebih sedikit. Sebagian besar pulau yang ada di Samudra Atlantik terbentuk dari aktivitas gunung berapi. Pulau yang paling terkenal di Samudra Atlantik adalah Pulau Greenland yang merupakan pulau terbesar di dunia pulau yang memiliki luas sekitar 2.16686 km persegi atau 836.330 mil persegi ini memiliki Taman Nasional terbesar di dunia yaitu Taman Nasional North Least Greenland Number 3 Rumah bagi terumbu penghalang terbesar kedua di dunia sama halnya dengan Samudra lainnya, Samudra Atlantik juga memiliki terumbu penghalang atau Great Barrier Reef Terumbu penghalang yang terbesar di Samudra Atlantik adalah terumbu Mesoamerica atau Mesoamerican Barrier Reef yang ternyata juga merupakan terumbu penghalang terbesar kedua di dunia Setelah Great Barrier Reef yang ada di, lep, di laut lepas Australia Terumbu Mesoamerika ini diperkirakan membentang lebih dari 600 mil dari Isla Kontai di ujung utara semenanjung Yucatan, Meksiko ke kepulauan Bay di Honduras. Sistem terumbu penghalang ini terdiri dari berbagai kawasan dan taman yang dilindungi, seperti Cagar Biosfer Sian Taman Nasional Arrecifes de Cozumel, Taman Nasional Arrecifes de Xcalak dan Taman Taman Laut Kaos Kokinos 4. Samudera pertama yang dilintasi oleh kapal dan pesawat terbang Meski merupakan samudera yang termuda di antara samudera-samudera lainnya, namun ternyata Samudra Atlantik ini merupakan samudera pertama yang bisa dilintasi oleh kapal dan pesawat terbang. Cunard Line merupakan kapal yang pertama kali melintas Samudra Atlantik, Kapal tersebut melintasi samudera Atlantik pada tahun 1850-an. Sedangkan pesawat yang pertama kali melintasi Samudra yang terbentuk sejak periode Jurassic ini adalah pesawat Amerika NC-4. Pesawat milik Amerika tersebut melintasi samudera Atlantik pada tahun 1919. Number five. Lokasi tenggelamnya kapal Titanic. Samudra Atlantik merupakan lokasi tenggelamnya kapal pesiar terbesar di dunia pada tahun 1912 yaitu kapal Titanic. Kapal pesiar tersebut tenggelam pada 15 April 1912 setelah menabrak gunung es yang berada di tengah-tengah Samudra Atlantik. Kapal yang pernah mendapat sebutan kapal yang tidak bisa tenggelam tersebut tenggelam pada pelayaran perdananya dari Southampton menuju ke New York, Amerika Serikat. Tragedi tenggelamnya kapal Titanic sempat menggemparkan dunia karena merupakan bencana laut komersial yang paling mematikan dalam sejarah modern yang merebut nyawa sekitar 1.500 orang Number six. Sekitar 133 negara memiliki garis pantai di sepanjang lautan Atlantik Samudra Atlantik berbatasan langsung dengan lima benua yaitu Asia, Eropa, Afrika, Amerika Utara, dan Amerika Selatan Diperkirakan sekitar 133 negara dan wilayah memiliki garis pantai di sepanjang lautan Atlantik. Eropa terdiri dari 40 negara, Afrika terdiri 31 negara, Amerika Utara dan Tengah terdiri dari 12 negara, Amerika Selatan terdiri dari 10 negara, Asia terdiri dari 10 negara, dan yang terakhir yaitu Kepulauan Karibia terdiri dari 30 negara. Number 7 Lokasi wilayah terangker di dunia yaitu Segitiga Bermuda. Samudra Atlantik benar-benar lautan luas yang memiliki sejuta misteri. Selain menjadi saksi bisu pada tragedi tenggelamnya kapal Titanic, Samudra Atlantik juga merupakan lokasi dari wilayah terkenal angker di dunia yaitu Segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda, atau yang juga biasa dengan sebutan Segitiga Setan, merupakan salah satu wilayah yang terkenal angker di dunia karena banyaknya berita yang beredar bahwa di kawasan tersebut banyak pesawat dan kapal yang menghilang secara misterius. Salah satu kasus yang terkenal di Segitiga Bermuda adalah menghilangnya para penumpang di penerbangan 19 yang terjadi pada tahun 1945 lalu. Sejumlah pihak mengaitkan bencana-bencana di Segitiga Bermuda disebabkan oleh beberapa hal seperti paranormal, gangguan elektromagnetik yang menyebabkan masalah kompas, aliran teluk, cuaca buruk, dan bidang metana bawah laut yang besar.